Andi Liani, salah satu vokalis rock jebolan potlot yang ngetop awal 90-an. Andi memulai karir bersama band Fargat 727, yang beranggotakan Pai, Ronald, dan Once, yang sempat merilis album di tahun 1991 berjudul Seribu Angan. Namun karirnya mulai populer setelah merilis album solo perdananya di tahun 1993, berjudul Misteri, dengan hits berjudul Sanggupkah, dan di tahun 94, kembali merilis album dengan hits antara kita. Namun sayang, Andi meninggal dunia pada tahun 1995, saat album ketiganya akan dirilis.